Cerita alam, tapi ini ke anu tanamnya, pencaman di maturnuan, be ulama, be wali. Cerita-cerita alam, bro. jadi yang haji misalnya saya iki rong jutaan, kira kira orang jutaan muda, kira orang jutaan, kira orang jutaan, kira orang jutaan, kira orang kira kira orang jutaan, kira orang jutaan, kira orang jutaan, kira orang jutaan, kira orang jutaan, kira orang jutaan, kira orang jutaan, kira, -kira, kira, -kira, kira, -kira. orang bikin jutaan, nyata, Nyatanya, nyata. Kulau terisau ini zaman ngerti mazhabiswar ulama. Tiap kita mati kayu ulama ini disana kata bisir di asrori. Itu di asrori puluh. Ini. ini perlu kulau terangkan. Imam Safi itu termasuk aneh dalam hal menentukan kenapa Jumatan wajib 40. Jadi Imam Safi itu seorang pakar pekih. Dan kebanyakan beliau memutuskan dengan teori usul pekih. Tapi dalam banyak hal juga memutuskan pakai alam rohani. Termasuk dalam hal mensyaratkan kenapa Jumatan harus seorang... Batu. Dan kenapa Jumatan jamaah itu menjadi sunat, jamaah sholat itu menjadi wajib? Itu kalau di alam roh itu diketahui. Jadi kalau yang satu tidak diterima karena satu kesalahan prosedur atau kesalahan prinsip atau kesalahan materi, itu sing jadi dong, lewat yang satu sing layak nobo ditolak. Itu menunjukkan bahwa Allah di tradisi syafaat, tidak bisa orang berdiri sendiri di depan Tuhan. Sampai bayangkan haji ini sampai nopo, tompolki, misalnya pulau Soleh, wapian terus dipengaruh, buat dikasih neng kelar ganjaran mesti setengah mafia. Mau Soleh orang Arab juga nanti, dagangan tasawuf nanti kelar kasih. Mesti setengah Markus tidak sedikit, marah gampang kelar nopo. <tuh> Andekan warisan itu murni milik kita karena dari orang tua. Mungkin dari orang tua ke kamu tidak sengketa, tapi dari orang tua kamu kembahmu. Juga rawan nopo, sengketa. Sengketa. Paham ya? Juga tuh kembali ke salam tampilan dengan aku, misalnya mustafa, salam tampilan nah, mungkin kamu mustafa itu, ya, tapi ada jatah anaknya yang mungkin kalung untuk saya begitu seterusnya, dalam semua harta pasti begitu pasti ada masalah di belakang sebab itu diwajibkan zakat, diwajibkan bayar kafah karena pasti terjadi begini, ini pasti terjadi selama <tuh> ketika ini nabi, orang sing yang rasa rasah tidak no kancane iku kancane iso bisa menjadi Allah no oh. Begitu juga haji ning Arofa, 600 wong yang ragu gampang, gara-gara 6 orang sing ikhlas kusah. Sama tak cerita kenapa banyak yang tidak sah? Oke okay lah kalau dosa yang besar, kayak zina korupsi okay, itu jelas menjadikan tidak sah. Andai orang itu soleh saja, soleh, tidak usah bisa soleh. Itu akan soleh yang kriminal. Mereka soleh yang bersekutu dengan Iblis. Soleh yang bersekutu dengan Iblis. Ini menghentikan Imam Wizzali, kenapa ada soleh yang bersekutu dengan Iblis dari Imam Wizzali? Innahum ikhwana saya La rota lahum biddi Mereka itu bersekutu dengan setan Karena tidak ada wirohnya, tidak ada, ada, ada sentimennya Dalam hal urusan agar Ada Dan mayoritas kesalahan kita itu begitu Jadi kesalahan kita itu begitu Misalnya contoh Misalnya contoh paling-paling Mereka sampai Garul Arkom Teman-teman geding PKS itu Banyak aliran sesatlah Kayak Heruil Arkom dulu di Indonesia pernah dibuat karena kita budoh giro, budoh giro. Nyataan bisa contoh paling gampang Uang soleh soleh kalau Musthofar ini orang belajar itu dia, orang universitas Kristen Abi itu dia, orang rumah sakit Kristen Abi itu dia. Itu beda dengan orang soleh kota yang diduit senjata cukup. Bisa nih di Islam ambil kristu, bisa nih rumah sakit desa mengkasi mengkisar rumah sakit Kristen Abi, bisa nih rumah mesjid kalabi ambil gudang. Nah, kesalahan yang tidak punya giro ini tentu susah diterima, karena kita hidup di alam nyata. Ini rumah Sebab itu, kesalahan ini butuh dikontrol, katrol kesalahan yang punya giro. Dia yes, kesaliannya orang yang punya, hero. karena kesalahan pasif ini tentu merugikan Islam. Yohanes dua TV, di ruang kedunan, pegaya neteh, hajjut sholat duha. Mau terima, jadi supir. Mungkin aku keluarin tak, sengkongkan wong kantor aja, Kak, ambil 2 so, so. Karena dia majikan tetap harus dipanggil Tuan Put, Putri. Sementara dia orang soleh, dia soleh. Hanya karena kurang SDM, kurang wiroh, nasibnya. Alhamdulillah, mending kerja halal. Padahal hmm. dulu majikan Bintang Blosser, gak itu karam. <laughs> oh soleh gak sensitif. Misalnya, soleh apa? Dia ngitung halal karena riziknya dari kerja gak nyolong. Tapi dia gak pernah sadar institusi kesalehan dia dihijak-hijak oleh orang doh. Do. Kalau balik para aku boh icmi sekuler lah. Allah tetap tak hormati, tak Bagaimanapun mafia di Indonesia itu dulu terbongkar. Bahwa Indonesia sudah kayak miliknya Cina itu ketika banyak intelektual Muslim mengerti peta itu. sehingga kekuatan-kekuatan Cina yang menguasai pejabat di Indonesia sedikit demi sedikit tergeser. Bahkan mafia-mafia kasus itu tergeser dari lewat intelektual Muslim yang mungkin mereka tidak sang mereka punya kekuatan bisa membongkar, bisa melak. <tuk> <tuk> Kalau kita melawan apa? terus bisa nggak menanggungnya dilawan Rogen Mustafa? <tuk> Karena kita sering punya orang-orang soleh yang paling pantas saya budang, supir. Memang dari segi keselian harus kita hormati, pasti kita hormati. Tapi kamu juga saat dari hidup tidak sekedar dengan kawan ada lawan, dan lawan ini butuh kompetisi. Dan itu hanya bisa orang-orang Islam yang punya kira, punya senti, sentimen. Punya kepekaan sentimen Luwih dosa menes yang suka, hati sentimen parah menes Mereka mampu orang bergerak Anak Robin Mustafa dosa, kemenes yang luwih dosa Suka ini menjadi masalah Saya itu istighorah berkali-kali Masalahnya umat Islam itu sini Yang soleh sekalipun itu tidak punya sentimen, tidak punya zirah Dan itu saya baca di kitab-kitab kitab yang orangnya itu sufi-sufi Tapi ternyata cara pandang sama dengan kita-kita yang modern Islam itu harus punya zirah Coba teman baca saja, tidak usah jauh-jauh baca saja peta Indonesia. Dulu kayak apa kuasanya bos-bos dari China? Ketika Izmi kuat, Islam kuat, sehingga di akhir Soeharto banyak umat Islam yang jawab. Kemudian mulai Cina tersingkir Kemudian umat Islam banyak yang kaya. Tidak aneh sekarang kalau pengusaha Muslim, soleh kaya rakyat. Dulu kayak mohal, kayak apa? Kayak apa? Mohal. Kalau nu menaiki, kalau nu camat gelum solat di aceh se daerah senengirakaruan, saya ini camat solat ya, catahilan dia. Bisa juga aneh, kalau camat gak dapat. ternyata ini berangkat dari wirah-wirah, kesalian-kesalian yang punya giro, jadi sampai wong Islam di bawah ketiak di bawah kekuasaan non Muslim. Atau dalam konteks internal Islam, jadi sampai Islam sholat, di bawah ketiak Islam orang. Pulang udah pengalaman tragis dalam Bali. ini. Pulang udah konoj, saat ini setengah setengah. Gara-gara di nego santri soalnya melarat kerja tapi juga sebenernya Cina. Suatu saat Cina aneh gue bantuin. Malah hasilnya gue berutai bingung penggi-penggi gue golek gulek. Dia ini nggak boleh nomer sebenernya. Wow oh, topografer teror ini aku pengen. Dia ini santri gak boleh. Dia kata gue kan dokter santri. Udah <tuh> dia gak ada pulang bener. Dia ini gue sederajat dengan apa <tuh> Dan <laughs> nah, ini cerita, betapa soleh-soleh yang tidak memaksakan diri berSDM, tidak memaksakan diri mandiri itu punya akibat yang buruk, yang dialami teman saya. Piring kira sepakat orang-orang, ini kalau cerita mabon, betapa kita yang soleh harus punya watak, punya mental kompetisi. Yeah. Kalau tidak kita akan begini terus. Sebab itu mungkin sekali orang-orang soleh ini hakiknya menjadi topok kangenan, karena tingkat jirohnya rendah. Rendah, rendah.